Ide-ide cemerlang untuk hai, Dan saya kalau bikin bikin Tidak pernah bikin konteks dulu Tidak pernah bikin hai, dulu Langsung hai, kembang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Yang baru ngetren sekarang, oh iya, yang lama, itu banyak yang lama, yang lama, yang lama, yang lama, oh lama, yang lama, yang lama, yang lama, yang lama, yang lama, yang lama, yang yang yang lama, yang lama, yang yang Kaya perewa, kaya perewa. Ini berwarganya, ini harganya Rp 115.000 oh. Komplit gambarnya full color Ada caranya menanam, oh. memupuk, dan merawat Jadi, oh, yes. agar-garar oh. radio bisa terawat. Nih, bukunya ini Terus belinya gimana si ini bukunya? Ini beli di gramedia Dahulu, dia saya sama mengingatkan, saya baru di kami, saya penangguh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini karena tidak disediakan kursi. <tik> <tik> Aduh, ya, ya, <tik> ya, kamu nanya, <tik> kamu nanya, ibu <ini> apa? Oke, biar aku kasih tahu ya. <tik> Aduh, lagi potong kuku kita mau promosiin buku apa Oke okay guys jadi buku ini kita rekomendasikan buat kalian-kalian yang hobi sama tanaman kaladium Jadi di buku ini kalian dapat berbagai tips terawat kaladium memperbanyak kaladium dan cara atasi gangguan yang bisa menyerang kaladium serta tips memasarkan kaladium secara online maupun offline Kita juga mempromosikan di media sosial Instagram, TikTok dan media lainnya. Jangan lupa join lah ya. Sekian dari kami. Jika ada yang belum jelas, mohon ditanyakan. Tapi jangan meminta kepastian karena kami di sini promosi, bukan posisi hatimu yang sedunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi. 2,3,4,2 Ini buku tentang kaladium Lagi apa bu? Ini lagi baca-baca buku tentang tanaman mbak Tanaman apa itu bu? Tentang tanaman kaladium sini komplit sekali ada berbagai jenis kaladium Cara perawatannya, kemudian cara pengendalian hamannya juga ada di sini mbak Bukunya kok bagus sekali Bagus sekali mbak, ini kertasnya aja glossy Jadi uh, gambarnya sangat jelas dan sangat menarik, full, full color Harganya? Bu. Harganya 115 115.000, 115.000, dengan kalungnya uh, yang sangat bagus, uh, ternyata cukup murah ya, Bu? Iya, nanti dengan bisa beli di gramedia atau di toko-toko buku tergetar. Oh iya, boleh saya pinjam dulu, Bu? Boleh, Mbak. ini lagi baca buku Kaladio Mas. Oh, bukan diu, Kaladio itu apa Mas? Kaladio itu tentang tanaman-tanaman hias. Yes. Oh, tanaman hias, yes, iya Mas. Ini Kaladio itu prak bunga itu perawatan atau gimana Mas? Cara tanam atau apa itu? Ya seperti di tanaman-tanaman yang secara seperti menanam, menyiram. 1 eh, main HP nganggur. Emang kenapa? Kamu ajarin peta buku emangnya baca baca nomor apa sih? jadi itu bukan novel, ini itu bukalah dium. Emang isinya apa? Jadi itu isinya tentang memperawat tanaman. shopi nama toko nama nama tokonya itu pahli orkid dan harganya itu nggak mahal kok cuma lima 50000 ribu pasti datangnya lama nggak kok nggak kok cuma tiga harian karena pengirimannya cepat coba ya saya apa iya ini iya ini hari, -hari. Ya. Mas, ini buku apa atau kok penasaran? Kamu mau tahu buku ini apa? Penasaran dengan radium Mau beli tapi takut nggak bisa merawat Iya, kasih tahu dong Yuk belajar berbagai tips perawatan dan cara memperbanyak Hingga cara mengatasi gangguan yang bisa menyerang ke radium dengan polen Membaca buku, mempercantik tampilan kal Kalajim, arois, eksotis Penuh warna yang bersenjual di Shopee Yuk, check out sekarang Sebelum kehabisan Bunga mawar, bunga selasih Warnanya cerah, tiada duanya Cukup setia dan terima kasih Saya harap tidak ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, buku baru dari Fahri Orsir yang menampilkan buku tampilan yang bagus dan terbaru yang berjudul mempercantik tamp tampilan keledium android eksaltis penuh warna dilengkapi galeri foto keledium terbaru buku ini menampilkan rakam bentuk warna corak dalam keledium melakukan sebuah menara yang tak dia dia